akan mengulas tentang tuah perkutut katuranggan semar lungguh. Berikut adalah pemaparan kami. Dari tutut menular yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu katuranggan burung perkutut. Masyarakat Jawa punya nilai-nilai filosofi dalam menjalani kehidupannya Setiap hal selalu punya makna yang dalam sehingga sesuatu yang kecil dan tak berarti pun jadi istimewa bagi masyarakat Jawa Ini juga yang melatar belakangi kehidupan keluarga Jawa begitu akrab Hingga orang-orang jadi tertarik dan bisa berbaur di tengah-tengah masyarakat Jawa Bahkan orang Jawa yang merantau ke tempat lain bisa bertahan dan hidup harmonis dengan warga setempat Sepertinya keramahan orang Jawa sudah terkenal seantero Indonesia Sifat kalem orang Jawa ini menjadi modal utama untuk dekat dengan orang-orang di sekitarnya Ditambah lagi keramahan yang tetap terjaga di dalam keluarga dan masyarakat sekitarnya Orang Jawa itu bisa sangat akrab satu sama lain karena ramah dan menyenangkan hati Ndoro akan mendapatkan perilaku senyum dan anggukan kepala saat melewati orang Jawa yang sedang duduk sambil melemparkan kata pamungkas. Monggo. Sri Lungguh, Ketong loro pati. Nggo sila kang ngasih rumah. Kecengkang ngatang-ngatang. Mangerti hukum karma sing nyata. Takung jaman mesti ngunduh wawing karyo Senoliko utawa ing waktu liya Karma kuwi tekesi Sebab wan dadi Sebab wengimu lo dadi iki Sing saiki bakal ngunduh sing pamburi Tembung silo iku lumrah yang lungguh ning jokan dudu kursi Lunggu silo iku lumrah naliko awa Edewe Ditampo pinara ing omai warga deso neng jero sanggar pamujo koyot to ihoro ugo pertemuan-pertemuan ing masyarakat jowo sak banjure dipinarake awak gede lungguh ning kloso uto karpet banjur no sikil ditekok mlebu nggo sila iku jenenge gampang lan lumrah kanggo sapa sing awak lan wetenge cilik neng pas ede lemu gede gedhe wetenge alias buncit nggosilo bisa dadi agi siksaan Jawa kaliwat-liwat dalam filosofi Jawa semar sebut Bodronoyo, ya berasal dari kata todro yang artinya membangun sarana dari dasar dan naya atau nayaka yang berarti utusan Maksudnya mengembangkan sifat, membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia Secara Javanologi, Semar berarti hasming sama Samar Sedangkan secara harfiah, Semar berarti sang penuntun makna -mak kehidupan Secara fisik, Semar tidak laki-laki dan bukan pula perempuan Ia berkelamin laki-laki tetapi memiliki payudara seperti perempuan Yang merupakan simbol dari pria dan wanita tangan kanan semar ke atas maknanya bahwa sebagai pribadi tokoh semar hendak mengatakan simbol sang maha tunggal sedangkan tangan kiri ke belakang bermakna berserah total dan mutlak serta sekaligus simbol kelimaan yang netral namun simpatik semar perambut kuncung seperti anak-anak maknanya hendak mengatakan bahwa aku neng sang kuncung yaitu sebagai pribadi pelayan Semar sebagai pelayan melayani umat tanpa pamrih untuk melaksanakan ibadah amalia sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika berjalan, Semar selalu menghadap ke atas. Maknanya adalah dalam perjalanan anak manusia perwujudannya, ia memberikan teladan agar selalu memandang ke atas atau Tuhan yang maha pengasih serta penyayang umat. Selain itu, Semar juga selalu menggunakan kain cari bermotif parang kusumo rojo yang merupakan terhujan Dewa kewantah atau untuk menuntun manusia agar memwayuh Hayuning Buwono yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi Burung perkutut Katurangan Semar Lungguh ada juga yang menyebutnya 1. Burung perkutut Semar Duduk 2. Burung perkutut Semar Konde dan 3. Burung perkutut Semar Ndodo Lungguh dalam bahasa Indonesia diartikan duduk Dalam falsafah Jawa, Lungguh berarti mempersilahkan sang tamu untuk segera masuk ke lingkungan rumah untuk duduk Bisa di teras rumah atau di dalam ruang tamu tergantung situasi Dalam budaya Jawa, tamu tidak akan duduk sebelum dipersilakan untuk duduk Istilahnya belum dimanggalkan Biasanya sambil mempercayakan duduk si tuan rumah memberikan sambutan basavasi sebagai bumbu penyedap supaya suasana lebih gayeng atau semarak seperti Wah, tambah awet muda saja, tambah cantik saja, atau janur gunung Janur dari gunung, sama dengan pohon aren jarang ada janurnya Istilah umumnya, tumben jauh-jauh datang ke sini dan menanyakan kabar Naik kendaraan apa? apa yang bisa dibantu dan ungkapan-ungkapan lain yang menjadi semacam upacara pembukaan sehingga si tamu bisa merasa nyaman well home sebelum masuk ke dalam suasana percakapan yang lebih serius tuah burung perkutut Katurangan semar Lungguh memberikan ajaran kepada manusia tentang ilmu pengetahuan pengendalian diri yaitu satu ilmu mengendalikan ucapan dua ilmu mengendalikan hati dan tiga ilmu pengendalian manas atau pikiran. Petuah katurangan perkutut semar lungguh hampir sama dengan perkutut katurangan kantung semar yang memiliki petuah tentang ilmu pengetahuan. Namun, pembedanya adalah potret cantik burung perkutut semar lungguh secara singkat menggambarkan filosofi bahwa kehidupan ada kalanya harus diam. Ndotok tumaninah namun harus tetap waspada. Lugo ing masyarakat Jawa utamane ing desa-desa ikut nyimbol lagi kesetaraan. Sepupai, wong, nom, pangkat, sutro, lana, padon, gede cilik, suki kiri lang, satanunggalani Bisa lugo bareng anak ing jogan. Lugo umume umumé ugo mumpeng koyo maliko ngidari sekotum. Dudu ngadep ngadep ngarep kaya ning kelas utawa pas nonton bioskop Iku Amar wong Jawa, iku niru filosofi Candi Borobudur, sing budur melingkar Dudu strata utawa kasta Angsar burung perkutut katorangan Semar dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya sebagai pitutur atau wajangan tersirat sebagai tuntunan hidup agar lebih memandang pada ketaraan hidup sesama manusia tanpa ada perbedaan dan mengajaran tentang kerukunan hidup. Yoni yang dimiliki sosok burung perkutut ini sangatlah langka, karena memiliki ciri perilaku berbeda dengan burung perkutut pada umumnya. Burung perkutut pada Semar lungguh mempunyai perilaku menduduki ekornya dan terlihat seperti orang yang duduk bersila. Namun, berlaku ini tidak selalu terjadi pada setiap saat, karena untuk kesehariannya seperti makan, minum, dan tidur seperti burung perkutut pada umumnya. Dan ada juga trik nakal yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mengelapi peminat burung perkutut kantoran Semar Lunggu seperti video berikut ini. kesimpulannya dengan menlu burung perkutut-kadulan Semar menurut cerita tutur geular yang pernah kami ketahui si pemiliknya akan mendapat ketentraman kebahagiaan dan rezeki yang melimpah ruah jangan sampai Ndoro salah menafsirkan arti rezeki karena sini bukan hanya soal harta Mulau ada doang jawa iku kudu eling dan waspada marang tu minta tu itumindak laku utamamo Ing Pancasila kudu digladhi seko citik di lan cilik. Apa mana ing dharma, pitutur luhur bab Pancasila iku wis dadi kewajiban upasaka upasika nalika puja bak. Mirengi yen dirauhi miguh Pancasila budi kudu diulang ganti nyuwun tuntunan bateng rasa yang iku sing disebut lunggu silo, lan trap susilo, sing sopo klem rumat ngerawat silo, bakal manggihi ojo rahayu nir ing sambi olo. sing sopo, ngimu cilik-cilik utawa seneng tumindak ololan slender nerap trap susilo. Ojo tulung-tulung yen jenengan dewe bakal ambrol rubuh amargo cido nerak.